Kesucianmu serta dermawanmu akan kami warahmatullahi wabarakatuh. Dari Allah Allah Allah kita pada hari ini, kita masih bisa merasakan kehidupan pada hari ini. Walaupun ada beberapa kereta yang menulis pada pagi hari ini, selain untuk semua, semoga kita masih bisa berjumpa di halaman tahun yang akan dijalankan wallahi tuqata wa wa wa wa a'malina Ya wa muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahu ba'du Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wad hadirat, jamaah ahliul sirri wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sebenarnya. Kita laksanakan semua perintah Allah. Kita tinggalkan segala larangannya. Karena hanya dengan cara itulah Allah Subhanahu Wataala memberikan jaminan, jaminan keselamatan dan kebahagiaan hidup bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mengingat banyaknya rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Mari pula kita mensyukurinya Mudah-mudahan Dengan bersyukurnya kita kepada Allah SWT Kita akan mendapatkan janji Allah bahwa Allah akan menambah rahmat yang iaitu berhimpat gana Tetapi apabila kita tidak mensyukuri rahmatnya itu Allah SWT pun telah berjanji kepada mereka Disiapkan azab yang sangat pedih selagi kita masih di dunia ini kita juga dianjurkan untuk memperbanyak bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Assalamualaikum ya rasulullah Allahu akbar Allahu akbar Allah Wahillahil dan... Sejak tadi malam suara takbir, tahmid dan taklil mengemban ruang angkasa dari seluruh umat Islam dari seluruh dunia menandakan bahwa umat Islam pada pagi yang berbahagia ini tengah merayakan hari kemenangan. Yang kita kenal dengan Hari Raya Idul Fitri, gitu. seiring dengan penuh tangga, dadah kita terasa sesak. Air mata jatuh bagaikan hujan, isap tangis pun tidak bisa terbentuk, Mengapa? karena biasanya di puasa terakhir yang kita kenal juga dengan puasa bersu kita melaksanakan buka bersama dengan orang yang kita cintai dengan orang yang kita kasihi masih terngiang dan masih terlihat di perut-perut mata kita raung bahagia dari wajah mereka ketika kita bersimpuh di hadapan mereka kita ambil tangannya kita cium kita minta maaf kepada mereka kemudian di pagi yang berbahagia ini, kita pun bersama mereka menuju masjid untuk melaksanakan solat air. Pada pagi ini semua itu tidak lagi kita dapatkan, karena orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi telah pergi meninggalkan kita. Dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai anak, sebagai penguatnya yang dekat. Dalam hal ini kita tidak bisa berbuat apa-apa Kita hanya bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah ampuni segala dosa mereka Agar Allah tempatkan mereka di tempat yang terintah di sisinya Dan Allah jauhkan mereka semua dari segala siksa api neraka Kemudian perasaan sedih Juga menyelimuti kehidupan kita pada pagi yang berbahagia ini karena bulan yang penuh dengan berkah Yang dikenal dengan Sayyidu Syuhur Dia telah pergi meninggalkan kita Dia baru akan datang Satu tahun yang akan datang Yang membuat kita sedih. Apakah di Ramadan yang akan datang Kita masih bisa berdoa dengan dia atau tidak Malah kita masih pergi kita masih sehat seperti hari ini, ataukah tidak? Inilah kita muslimin dan putri idul fitri yang berbahagia yang menyebabkan kita sedih. Sebagai umat yang beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu Wataala di balik kesetiaan yang sangat mendalam itu juga kita merasakan bahagia. Mengapa? Karena bulan yang penuh ramad, bulan yang penuh Makhfiro, bulan yang menghindarkan kita dari api neraka Kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin Pada hari ini Di saat kita merayakan Idul Fitri Kita benar-benar kembali fitrah Kita benar-benar kembali menerima makhluk yang bersih Seperti kita baru lahir dari rahim ibunda kita Allahu Akbar Allahu Alhamdulillah. Ketika kita mendengar kata Idul Fitri Tentu kita akan bertanya apa makna dari kata itu Idul Fitri berasal dari Aydul dan Fitri Artinya kembali fitrah Nah kalau kita mendengar kata kembali Tentu kita dulu pernah fitrah Seperti contoh kita pergi meninggalkan kampung kita ke Gunung ini menuju mangutang Kinan misalnya. beberapa hari di Mangutang Kinan kita kembali lagi, kembali ke Gunung Busu. Mengapa dikatakan kembali? Karena kita dulunya dari Gunung Busu kembali ke Gunung Busu. Nah, mengapa dikatakan abis fitrah? Karena kita dulunya kembali lagi ke fitrah. Fitrah yang bagus dimaksud oleh Syariat kita. agak kami selalu ingatkan berbahagia kita mengetahui kita meyakini dari seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi ini manusia adalah makhluk yang paling mulia sakin kita manusia ini bahkan lebih mulia dari malaikat. Malaikat saja disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala sujud kepada Adam Wa yusbuna lima la'ika tibuduni Adam Fasta jadu illa'i tulis Malaikat saja disuruh sujud Malaikat saja disuruh hormat kepada Adam Kenapa? Karena Adam dalam keadaan fitrah Adam dalam keadaan takwa Dan pada saat itu Adam lebih mulia dari malaikat. Kemudian Nabi S.A.W. juga mengatakan Ulu Yuladu Fitrah Setiap anak yang lahir ke atas dunia ini Semuanya dilahirkan dalam keadaan fitrah Fitrah dalam makna suci, bersih, tanpa dosa dan negara Fitrah di sini juga bermakna mereka hanya baru lahir itu sudah berada di level takwa. Dalam menjalani kehidupan di atas bumi ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal, hawa nafsu, dan Allah juga menanamkan teladan rasulnya yaitu iman. Setan yang tadinya telah terjadi kepada Allah, ingin menghancurkan manusia, ingin menjerumuskan manusia, ingin mengajak manusia masuk ke dalam maka setan berupaya untuk mempengaruhi kita Ketika setan berhasil Maka iman yang ada Dia akan tertutup Yang dikuasai Yang menguasai kita akhirnya adalah awal nafsu Nah apabila awal nafsu ini sudah menguasai kita Sementara iman yang tadinya makhlukulia akan menjadi makhluk hina lebih hina dari binatang. Walau pada nama Akan ke neraka jahanam dan manusia. Mereka punya hati Mereka punya mata Mereka punya telinga Tetapi hati, mata dan telinga Tidak difungsikan Kepada fungsi yang sebenarnya Ulaika kalam'am Orang yang seperti itu Seperti binatang ternak Baru hukum Bahkan lebih hina dari itu sudah mewarnai kehidupan. Apabila setan berhasil menggoda dan menjerumuskan kita, maka perilaku yang kita perlihatkan kepada orang tidak lagi perilaku sebagai makhluk yang suci sebagai makhluk yang taqwa. Tidak lagi mempergulikan orang lain Seperti kisah Pen-musliman yang berbahagia Kalau kita memelihara ayam Ayam kampung, Coba kita perhatikan Ketika pagi Pintu gandang ayam itu Kita buka Kita akan saksikan Ayat-ayat yang ada di dalam Akan keluar Mereka berkumpul di halaman dalam suasana yang berhubung Ayam jantan Ayam yang paling besar Ayam yang paling kuat Dalam kehidupan ayam-ayam tadi Menyayangi masyarakatnya Yang tua dihormati yang, yang muda dinamik Yang kecil disayangi Mereka hidup berhubung damai Dan penuh dengan persaudaraan Kita termasuk ke dalam rumah kita ambil jagung atau beras segelas jagung dan beras tadi kita serahkan di tengah-tengah kehidupan ayam Apa yang terjadi? Ayam jantan yang tadinya menyayangi ayam-ayam lain Ketika jagung ada di depan mata Ketika beras ada di depan mata Bukan jagung dan beras yang dibagikan kepada masyarakatnya Tapi apa yang terjadi? Ayam tua disepak yang mudah dikerja Yang kecil diinjak Akhirnya ayam-ayam tadi lari karena takut tinggallah dia sendiri ayam jantan tadi Maka tanpa rasa bersalah Tanpa rasa terbosa Ayam jantan tadi makan Makanan itu sendiri tidak terkendali. Juga menyebabkan manusia itu menjadi makhluk yang serakah, makhluk yang rakus. Kalau kita lihat dalam kelompok hewan, binatang, binatang yang paling rakus itu adalah Dia tidak, dia tidak pernah berpikir kehidupan mereka yang hidup seperti mulia, seperti mulia tidak ada, tapi yang lebih parah dari munafik banyak. Mengapa? Karena pada saat itu iman yang tertutup, hawa nafsu yang setan berhasil menpora kehidupan hidup mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang hadirat, jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat penyayang dia tidak ingin kita hambanya itu terjungus terlalu jauh, hina jauh. Maka Allah sediakan alat untuk mengembalikan kita menjadi makhluk mulia lagi. Maka Allah berikanlah bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkah. Sebagai makhluk fitrah, kita coba lihat, kita coba ingat kembali bagaimana rasa yang kita berkuasa di bulan Ramadan kemarin. Kalau kita jujur, yang paling dahsyat menanggung beban, yang paling dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan Ramadan, Langsung ke dapur, menyiapkan apa yang akan dimakan oleh keluarganya ketika sahur. Setelah selesai sahur, ibu tadi pun langsung ke masjid melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh sampai di rumah, anak bujang... piring banyak yang kotor, maka rasakan bukan dihilang. Piring yang dibersihkan. Setelah piring bersih, apakah selesai tugas sang ibu tidak karena lantai baru diserahkan, maka sapu pun diambil. Sang ibu pun menyapu. Setelah selesai rumah bersih, piring rapi, ibu ibu pun pergi ke kamar mandi. cuci pakaian tadi hari siang setelah siang badan sudah mulai terasa capek lapar sudah mulai datang haus pun sudah mulai datang apakah sang ibu bisa istirahat ternyata juga perlu sampai di halaman Itu hari pun sudah menunjukkan pukul 12 siang Maka sang ibu pun bersiap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, barulah telah terasa ibadah pada hari itu Maka ibu pun langsung merebahkan tubuhnya langsung tidur Cengkingan Maka ibu-ibu tadi langsung pada Padahal rasa capek belum hilang Rasakan pun hilang Tapi mengapa ibu-ibu tadi mulut dari tidurnya? Karena dia harus masak lagi di dapur Untuk mempersiapkan Terlalu berbuka puasa. Nah ketika sang ibu Dan tiga sore Sedang masak di dapur Seorang diri Anak tidur Suami tidur Yang ada di rumah kita sendiri rasa haus begitu dahsyat, rasa lapar begitu dahsyat. Apa salahnya sang ibu mengambil air satu gelas dan diminum? Padahal air yang akan diminum itu halal. Apa salahnya sang ibu mengambil sedikit nasi, nasi itu dimakan oleh orang lain juga tidak terlihat, dan nasi yang akan dimakan itu halal. Jangankan minum air, jangankan makan nasi. Saya sang ibu tidak mau. Mengapa ibu tidak mau mencicipi wangi ini buat kesang anak? Ibu tidak mau. Nak puasa ibu makhluk. Makhluk saja kita pertahankan Apalagi lagi patah. Nah itulah yang tidak kita. Itu makanya ketika orang pergi, kita mendapatkan takwa dan semua dosa-dosa kita dihapus. Allah wa'adhar, Allah wa'adhar, Allah wa'adhar, wa'illah ilhamdulillah. Hari ini, tanggal 1 Syawal ini, kalau nak kita bertanya pada diri kita, atau kita bertanya pada orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya diberi tanda, kita hanya diberi ciri-ciri. tidaklah kita dapatkan ciri-ciri orang yang bertakwa itu sangatlah banyak orang ceritakan dalam al an. di antaranya orang yang suka mendapatkan pergi bertakwa itu seperti yang Allah sampaikan dalam surat An-Naml, al-Azina nas Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. menyadari bahwa selama ini kami banyak salah kejuruh-kejuruh dari buku kejuruh-kejuruh dari buku kami ceritakan kepada orang bahkan kami selalu menunggu ibu, hari ini kami sadar buku atas nama seluruh kejuruh saya datang kepada ibu dan beritahu kami, kami maaf karena dari buku jari dari kaki jari satu uang yang bermohon kepada ibu kalian dan berikan kami maaf. maka sang ibu kalian menjawab kalau memang itu kalau memang itu yang kalian inginkan, kalau memang kalian sudah sadar bahwa selama ini kalian salah dan sekarang kalian datang untuk minta maaf, kami sekeluarga telah memaafkan kalian, tetapi untuk menginjak rumah kalian kami belum bisa. Nabi bernama Salman al Farisi. Salman al Farisi ini bukan orang Madinah, dia orang Persia. Rupanya Salman sudah lama berkeinginan nak berumah tangga. Ada anak gadis Madinah itu yang diincar, yang diinginkan dia untuk menjadi istri. Sebelum namun dia sudah mendapatkan harta untuk biaya menikah. Di, di saat dia sudah merasa cukup Salman tidak berani pergi melamar sendiri, karena dia menyadari bahwa dia orang dana. Takut kalau nanti dia sendiri yang melamar, takut salah ucap, takut salah langkah. Akhirnya Salman pun ber... Kepada Abu Darda, Rasulullah menyampaikan hai Abu Darda, saya minta tolong kepadamu. Apa kata Abu Darda? Saya sudah lama menginginkan perubahan rumah, menginginkan rumah tangga. Wanita yang ingin saya lamar, yang nantinya akan saya buka itu adalah orang Madinah. Tentang tempatmu, saya ini orang Persia. Untuk melamar orang Madinah sendiri saya tidak pede Tidak percaya diri Maka maupun kau menemani saya melamar wanita itu aku Dada ketika mendengar Permintaan sahabat karunnya ini Dengan cepat dan tegas dia menjawab Insya Allah hai salam, dengan jendela dan senang hati saya saya membantu Kapan kita berangkat maka di hari yang sudah mereka sepakati mereka berdua pun datang ke rumah wanita yang diincar oleh Salman sampai di situ pintu rumah pun diketuk assalamualaikum maka bapak-bapak rupanya bapak-bapak itu adalah ayah sang gadis ketika bapak-bapak tadi berdiri di dekat pintu dia merasakan Mengapa? Karena yang mengetuk pintu ingin bertamu hari itu adalah Dua manusia mulia Dua sahabat nabi yang sudah dijamin masuk surga Dalam keheranan dan ketimbangan itu Sang ayah tadi pun langsung mengatakan Hai Abu Darda, Hai Salman Mengapa kalian datang ke rumah saya mendadak? Mengapakah kalian tidak memberitahu sebelumnya? saya memberitahu kalau kalian akan datang saya sudah pasti mempersiapkan diri menampung kedatangan kalian langsung Abu Dhabi dan tidak usahakan berbebapak saya datang ke sini atas permintaan Salman Al-Farisi berbapaknya Salman sudah lama berkeinginan melamar Putri Bapak untuk dijadikan istri karena dia bukan orang Madinah dia yang saya Menemani dia Untuk melamar Putri Bapak Nah dengarkan hai Bapak Hari ini saya Aku berada melamar Putri Bapak Kepulauan Salman al -Farism. Apa jawaban saya? Alangkah kebidahnya saya Sebagai kepala Saat Sahabat nanti Orang mulia Dijamin masuk kuda Ingin menjadi bahagia Ternyata saya Tapi hai Salman Hai Agudada lamaran -lama kalian belum bisa saya jawab Saya mesti bertanya dulu Kepada putri saya Kalau iya Kata dia, maka saya pun iya Tetapi kalau putri saya Menolak, saya tidak bisa memaksa Karena bagaimanapun Dia yang akan menjalani hidup itu maka saya waktu Akhirnya Al-Fatihah dan Salman Al-Fatihah pulang Sang ayah langsung masuk ke dalam rumah Memanggil putrinya Putrinya yang dipanggil yang datang istri Belum lagi Sang ayah bertanya kepada Putrinya Istrinya langsung menjawab Bang, Sebelum abang bertanya Kepada anak gadis kita Tadi saya sudah bertanya Apa yang kami Rundikan di ruang tamu Semua kami dengar Abu Dada melamar putri kita untuk Salman Maka pada saat itu juga Putri kita saya tanya Bang Rupanya anak gadis kita Tidak mau Menerima Salman Al-Farisi Sebagai suami Dia hanya Mari yang dinikahkan Oleh Abu Darda. Yang Tidak bisa berubah Akhirnya sang ayah pun mengalah Pada hari berikutnya Abu Dada dan Salman al Farisi itu datang Sampai di rumah Ketika bertemu dengan sang ayah maka ayah gadis dan mengatakan Hai Abu Dada, Hai Salman Janji saya kepada kalian Sudah saya tunaikan Anak dari saya yang kalian laman Sudah saya tanya Tetapi Keinginan kalian nampaknya tidak sesuai dengan kenyataan Berbagai macam cara sudah saya lakukan Tetapi anak dari saya tidak mau dimukahi oleh Salman Dia hanya mau menikah dengan Abu Darda. Allah Wabbar, Allah Wabbar, Allah Karena sekiranya Posisi Salman itu kita Bagaimana kondisi raut wajah kita pada saat itu? Saya yakin di samping kita marah, kita juga akan marah kepada kawan kita. Kita akan iri terhadap pagar pakaian tanaman, dan kita juga akan merasa benci dan bengkak kepada sang gadis. Mengapa? Karena dengan mentah-mentah dia menolak lamaran kita. Tapi apa yang terjadi dari Salman Al farisi Ketika yang mendengar langsung dari sang ayah, Salman menjawab, kalau memang itu keputusan putri bapak, dengan senang hati saya terima. Saya ikhlas, bahkan persiapan yang selama ini sudah saya persiapkan, perkara yang selama ini sudah saya tunjukkan untuk biaya muka, saya ikhlas semuanya itu saya serahkan kepada Abu Kardan. Jadikanlah biaya nikah Bahkan saya siap datang menjadi saksi Hadirin oleh Alhamdulillah yang berbahagia Mengapa Salman bisa bersikap seperti itu Karena dia sudah mendapatkan predikin takwa Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar Walilah ilhamdulillah Sudah satu bulan kita berdua sudah satu bulan kita memaksa diri kita. Sudah satu bulan kita melaksanakan amal di bulan Ramadan. Tentu kita berharap semoga semua amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala dan, dan hari ini Ketika kita merayakan Idul Fitri ini, kita semua kembali Jadi menjadi fitrah. Semua dosa-dosa kita akan hapus. Dan keadaan kita Seperti bayi yang baru lahir Dari lahir ibu Amin Ya Rabbal alamin. azim Faktadun Ya Uli Al-Azim La'alabul Turhamul Allah wa Asbar Allah wa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar alamun alamun alamun alamun Alhamdulillah.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 Kursi ikum wa nafsibidakwa Allah wa ta'atihi faqad fazal muttakum Kalaqahu ta'ala til Qur'anin kareem A'udhu billahi minal shaykhadir rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ya ayah lazina amatutakum wa akhbatul khatim Wa la tanutunna illa wa antum muslimun Inna al-maha malaykatahus al-mala nabi Ya alladziina aamanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barab ta'ala sayyidina Ibrahim wa'ala alim sayyidina Ibrahim fil alamin innaka aminun masyid Allah maafin lana walil muslimin wa muslimat walil mu'minina wa mu'minat al-akya'i bin hundal anwal innaka sami'u khari'u mujibu da'wat amin yaqadiyan rajat Allah ma'aril al-haqwa wa'aril Wa haqwa wa'aril al-haqwa wa'aril al-haqwa wa'aril al-haqwa wa'aril Assalamualaikum ya muqallibal qulub warahmatullahi wabarakatuh.